Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahu ala Sayyidina Muhammad berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Alquran Jaya teman-teman Oke okay. semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan kali ini uh, kami di al Alquran Jaya akan membahas mengenai keluhan beberapa orang yang mengatakan bahwa uh, speaker Crimson mereka yang 15 in seperti ini Kadang-kadang, apabila mereka motor musik, kemudian mereka berbicara sambil berbicara begitu, pakai mic seperti ini, eh, maka musiknya itu eh, hilang. Kadang hilang, kadang eh, apa eh, endak seperti itu. Oke, mungkin yang dimaksud teman-teman itu seperti ini: kami akan mempraktekkan menggunakan mic dan menggunakan. Uh, musik seperti itu, ya. Cek, cek, cek, cek, cek. Satu, dua, ya, teman-teman. Ini uh, suaranya belum ada musik. Ini ada musik, oke, okay. ya. oke. Okay, ini belum saya paparkan. Nah, mungkin yang dimaksud teman-teman seperti ini, ya nah ini ketika saya berbicara maka uh, musiknya tiba-tiba uh, seperti berhenti atau seperti mengecil sendiri nah mengecil sendiri kan teman-teman ya seperti senda endak mirip seperti di ini di mana di radio-radio kalau ada uh, penyiar radio menyiarkan seperti itu oke okay. saya matikan dulu musiknya teman-teman Nah, ini ini uh, adalah salah satu rahasia yang dimiliki speaker ini. Uh, kalau di ini di di Crimson ini ini namanya talk over seperti itu. Oke. Okay? Jadi memang ada tombol di belakang nanti nanti saya perlihatkan teman-teman ya. Saya coba sekali lagi ya dengan musik Oke, okay. nah langsung musiknya pelan sendiri menjadi back sound atau menjadi musik latar seperti itu. Nah, seperti apakah talk overnya di sini? Kami akan perlihatkan. Sebetulnya hanya ada tombol di belakang, satu tombol teman-teman ya. Saya tidak akan me, apa, menginikan membuka ya seperti itu. Saya akan memperlihatkan rangkaiannya yang ada di internet seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, di speakernya tombolnya seperti ini. Nah, ini tombolnya ya. Kalau ditekan begini, maka talk over -nya dia aktif kalau tidak ditekan. Ya, itu ada tulisan off seperti itu. Oke. Okay. Ya, kelihatan teman-teman ya. Talk over Oke okay, ini talk over Mari kita tes lagi Ini ketika ditekan ya Kau tidak ditekan Oke okay. musik nyala Cek cek cek cek ketika dia ditekan uh, Tetap jalan musiknya ya Saya akan tekan teman-teman agak sulit di sini. Oke, okay, chick satu dua. Nah ini langsung berhenti teman-teman. Suaranya chick chick chick satu dua, chick lo satu dua. Nah ini suaranya langsung tersendak, langsung mengecil sendiri. Oke, okay, kita akan bahas sedikit mengenai rangkaian ini. Oke okay, ya, kami akan bahas. Oke okay, ya Oke okay, teman-teman ya Kami akan bahas Kami mencatat Ada ada banyak macamnya ya di internet seperti itu Kami akan menyampaikan Rangkaiannya di internet Yang pertama di ini ada talk over Namanya talk over Jadi ya Fungsinya seperti tadi Dia menyamarkan Atau meniadakan Uh, atau mengurangi volume suara latarnya seperti itu oke okay, tutup cover ini mirip dengan prinsip uh, transistor sebagai saklar nah, mirip seperti itu ketika kami nyoba di LDR seperti itu oke okay, itu prinsipnya menggunakan prinsip kurang lebih transistor sebagai saklar teman-teman, oke. Kemudian ada lagi yang sudah dijual di pasaran seperti itu macam-macam ya namanya automatic voice control, automatic voice control kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya teman-teman bisa mencari produknya di internet ada rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada automatic voice elimination, oh macam-macam namanya teman-teman. Jadi Uh, rangkaiannya seperti ini, bahkan produk uh, pabrikan KitKit uh, -Kit yang terkenal sejak saya masih kecil, Saturn, itu Saturn ya, namanya itu sampai memproduksi teman-teman ya. Kemudian uh, yang keempat ada yang namanya backsound remover, jadi yang di remover itu backsoundnya seperti itu. Oke, okay. kemudian ada. Voice over circuit. Nah, voice over circuit. Nah, uh, di beberapa rangkaian yang tadi itu ada yang menggunakan relay. Kalau yang yang di sini ini, uh, insya Allah kami pernah bongkar, murni semuanya transistor. Jadi uh, suara itu, suara backsoundnya tidak habis 100% jadi masih ada lirih-lirih seperti itu seperti tadi teman-teman ya tapi kalau di ini di uh, yang menggunakan relay apa tadi namanya kalau nggak salah voice over circuit ini uh, itu dia memindah gitu jadi otomatis uh, suara back uh, langsung hilang 100% beda dengan yang empat di atas talk over automatic voice control Automatic voice elimination dan Background remover, ya, saya catat karena bahasa Inggris semua gitu, saya tidak hafal. Oke, okay, teman-teman, ya, kurang lebih seperti itu uh, gambar rangkaiannya, dan kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Semoga teman-teman yang bertanya melalui WA, khususnya ya, ini bisa uh, apa terpuaskan lah begitu. Ya, bisa memahami karena kita sama-sama belajar teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Cik, suara dicoba lagi. Talk over. Test talk offer. Test Automatic voice control Kick Automatic Automatic voice elimination Back sound remover Voice over circuit Ya, yeah. meniadakan suara background atau musik Ya, yeah. terima kasih